Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita akan berbagi tutorial bagaimana cara mengisi riwayat keluarga Riwayat keluarga adalah data yang berisi informasi keluarga Seperti orang tua, ayah dan ibu, data pasangan, suami atau istrinya, serta anak Yang harus diunggah pada data personal ini adalah Kartu keluarga dan buku nikah Oke, langsung saja langkah pertama silahkan klik riwayat keluarga. Di sini kita akan diminta untuk mengisi data orang tua, pasangan suami atau istrinya, dan data riwayat anak. E, kalau seandainya datanya di sini sudah benar atau sudah lengkap, silahkan di klik saja langsung data riwayat keluarga atau orang tua sudah sesuai atau kendalanya ada data yang salah yang perlu diperbaiki silahkan lakukan edit biasanya di sini ada titik 3 di sininya tekan klik di edit datanya di kondisi ini adalah data orang tua belum masuk ke data Maisa PK ini belum ada data orang tuanya jadi ini harus di -klik tambah baru begitu juga dengan data pasangan ata pasangan eh kalau saya sudah sesuai datanya tinggal kita klik data read keluarga pasangan sudah benar kalau ada kesalahan silahkan dilakukan edit datanya masukkan data-data yang eh, diperlukan selanjutnya ada data-data anak itu juga dengan data anak eh kalau sudah Data yang sudah ada di sini, nama-nama anaknya silahkan lakukan pengeditan. Kalau seandainya data anaknya belum muncul di sini, silahkan klik tambah baru. Oke, kita akan mengisi data orang tua pasangan anak. Oke, langsung saja, kita mulai dari mengisi data orang tua baru. Jadi, di sini, e, masukkan data orang tuanya silahkan masukkan nama orang tuanya Selagi ke pasangan Pilih berapa berstatus pernikahan nikah. selanjutnya kita isi adalah Nah. ini nama istri kita terus anak kandung kalau, kalau dia anak pilihan diri anak kandung Oke, okay, kita sudah selesai melakukan riwayat keluarga. Akan tetapi yang jadi permasalahannya di sini masih tertulis belum selesai dan warnanya masih merah. Jika kita cek di sini data orang tua kita masih kosong padahal tadi sudah diinputkan data orang tuanya dan juga data pasangannya. Pasangan istri istri kita, istri atau suami ini juga sudah diinputkan, kan tetapi ini juga masih kosong. Dan yang sini, anak juga ini belum ada. Mesinnya ini uh, sudah terisi semua. Bagaimana caranya supaya uh, yang merah ini berubah jadi warna hijau? Sekarang silahkan kita lihat, lihat di di, sini, di story pengajuannya. Oke, okay. di sini statusnya statusnya satunya adalah mengusulkan perubahan mewah daftar keluarga anak. Anak ini ada dua kali kita usulkan, karena yang anak dua, dua, dua orang, anak ini dua kali, terus pasangan, terus data keluarga orang tua juga ayah dan ibu juga sudah masuk. Ini masuk ke e, pengusulan. E, jadi, lang langkah selanjutnya supaya ini selesai pada data riwayat keluarga ini kita harus masuk lagi ke sini datanya sebenarnya sudah kita ajukan kenapa tidak langsung muncul karena kita proses pengajuan nanti yang menyetujui itu adalah uh, uh, bagian kepegawaian kita cuma mengusulkan nanti di verifikasi kalau datanya sesuai nanti baru di afrof atau disetujui oleh bagian kepegawaian dinas, jadi orang tua, pasangan, dan anak ini nanti dicek lagi datanya sama bagian kepegawaian. Kalau datanya benar atau sesuai, nanti akan disetujui baru datanya masuk sini. Sekarang langkah-langkahnya supaya dat data riwayat keluarga ini selesai. Langkahnya adalah kita klik riwayat keluarga. Atau orang tua sudah sesuai. Kita ini bagian orang tua, kita klik di sini, klik ya, dan lagi masuk lagi ke sini ke pasangan. Kita data riwayat keluarga, pasangan sudah sesuai, klik ya, masuk lagi ke riwayat keluarga anak data riwayat keluarga anak sudah sesuai. Ini kita klik ya. ini akan otomatis warnanya berubah jadi biru, ini menandakan kita sudah selesai melakukan update data pada uh, riwayat keluarga. dan nanti data orang tua dan anak ini nanti uh, munculnya ketika sudah datanya sudah diupdate oleh bagian kepegawaian di BKD. Mungkin Mikianlah uh, video tutorial pada kali ini Terlebih dahulu kurang saya maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh